Hei hei Mbak Sis dan Mas Bro Selamat datang di channelnya Mbak Engat Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali Mampir ke channel ini Hari ini Kita akan ngebahas soal Fridaq Miss Fridaq Miss itu adalah Cozy Friday atau uh, Jumat Nyaman gitu Kalau bahasa Indonesia nya Apakah itu Fridaq Miss bagian dari Kebiasaan orang Swedia Tonton video berikut ini Fredag Miss jadi untuk pembahasan kali ini adalah membahas kebiasaan orang Swedia, yaitu bernama Frida Miss. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, itu kayak cozy Friday gitu, jadi kayak bersantai di hari Jumat setelah selama satu minggu mungkin bekerja atau ada yang sekolah gitu. Jadi, Frida Miss ini adalah salah satu waktu dimana orang Swedia ini menikmati kebersamaan bersama keluarga atau sama teman-teman jadi mereka ini biasanya kayak kumpul di sofa jadi biasanya orang Swedia itu memakan makanan yang cepat saji gitu kalau misalnya di hari Jumat jadi kayak misalnya taco terus ada sushi kadang terus juga biasanya Pizza, jadi pokoknya makanan-makanan yang cepat saji gitu Makanya juga di hari Jumat itu ada yang namanya Frida Taco Jadi hari Jumat itu adalah waktunya memakan taco Karena taco itu bikinnya gampang gitu Jadi gak usah, um, apa tuh namanya, gak usah terlalu lama gitu kalau masaknya tapi sebenarnya masakan Swedia itu semuanya agak gampang-gampang sih Bukan cuma taco aja Tapi taco itu bukan asli Swedia ya cuman dianggap taco itu adalah makanan yang gampang dibuatnya dan cepat uh, Dan itu bukan termasuk makanan yang sehat sebenarnya menurut orang swedia terus juga pizza gitu mereka biasanya beli pizza atau mereka juga punya yang namanya frozen pizza jadi tinggal diangetin aja terus juga mereka kadang beli sushi untuk makan sushi setelah pulang kerja mereka langsung mampir ke sushi place gitu terus mereka take away untuk makan sushi di rumah Terus habis mereka makan malam Biasanya mereka akan melanjutkan dengan Duduk di sofa atau bersantai-santai di sofa Dan nonton TV gitu Jadi ada istilah yang namanya juga Dan Elektroniska Branson Itu artinya adalah perapian elektronik jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Jadi perapian elektronik itu maksudnya apa? Jadi e, di mana semua orang itu berkumpul di depan Misalnya di depan e, sebuah elektronik Seolah-olah itu adalah e, perapian gitu Jadi bisa menghangatkan semua orang yang ada di depan TV Maksudnya mereka akan berkumpul dan uyel-uyelan gitu di sofa Duduk uh, deket-deketan di sofa dan santai-santai sambil mereka makan yang namanya chips, popcorn, atau permen atau goodies. Goodies itu adalah permen, goodies bahasa Swedia yang artinya permen dalam bahasa Indonesia. Jadi, sejarahnya sendiri tentang Frida Kneist itu adalah dimulai di tahun 1960-an, dimana dari di tahun itu dimulailah bahwa hari Sabtu itu libur pekerja jadi libur pekerja itu dimulai di tahun 1960-an dan kemudian disusul dengan 1968 disusul dengan uh, libur untuk anak yang sekolah hari Sabtu itu mulai diliburkan untuk anak-anak yang bersekolah dan tahun 1990-an barulah muncul yang namanya istilah dari Frida ini sendiri Lalu tahun 2006, Fridaak ini, Fridaak ini baru kemudian masuk ke dalam S atau Swedish Academician. S A itu adalah Svensk Akademians Orlista. Jadi itu adalah semacam kayak KBBI gitu, kamus besar bahasa Indonesia kalau misalnya di Indonesia. Jadi mereka Fridaak ini mulai masuk di SAOL pada tahun 2006, jadi ya itu dia dimana keluarga itu biasanya ngumpul, nontonnya acara anak-anak, kayak gitu, tapi kalau misalnya sama yang belum menikah, biasanya mereka akan berkumpul di rumah salah satu temannya mereka, yang Kemudian, mereka juga ya beli makanan cepat saji atau makan makanan, terus mereka semua duduk di sofa dan cuman santai-santai aja gitu, nonton TV, ngobrol. Setelah seminggu, mereka harus bekerja untuk Frida. Miss ini ada pro dan kontranya juga, jadi ada kelebihan dan keuntungannya. Kelebihannya itu adalah ketika Frida miss, itu adalah salah satu momen dimana. Orang-orang Swedia itu bisa menikmati Kebersamaan bersama keluarga Misalnya, buat yang bersaudara Mereka, itu adalah waktu mereka Untuk kayak bonding Sama saudaranya Atau sama orang tuanya Atau misalnya buat yang single gitu itu adalah waktu untuk bonding sama teman-teman mereka jadi mereka akan ngumpul di hari Jumat ngobrol sambil makan bareng kayak gitu sambil nonton TV bareng mungkin nonton film nah kalau untuk ketidakuntungannya menurut orang Swedia ya, itu adalah dimana mereka Hari Jumat itu adalah waktunya memakan makanan yang cepat saji atau makanan-makanan yang kurang bergizi. Gitu, ada juga yang kurang menikmati dengan Frida Gumbs ini karena mereka, yaitu, harus menyediakan makanan-makanan yang kurang sehat atau kurang ada manfaatnya, atau biasa disebut dengan penitip mode, atau makanan yang tidak berguna. <laughs> Jadi, makanannya tuh maksudnya nggak bisa. Nggak e, ada gizinya gitu, dianggap tidak bergizi lah. Kalau di Indonesia, kita makannya siapa yang mau makan di tiap hari? Anda makan tidak makanan bergizi tiap hari. Terus biasanya, kalau misalnya kita kan makanan gorengan itu tiap hari. Nah, nggak boleh mereka. Kalau orang Swedia sendiri, ya mereka untuk makanan gorengan itu jarang banget, teman-teman aku yang misalnya e, asli gitu Swedia oke okay, badannya bagus dan mereka itu tidak memakan gorengan gorengan itu mereka biasanya hanya satu tahun sekali aku kayak kalau aku mana mungkin bisa aku makan gorengan satu tahun sekali gitu terus juga mertuaku itu adalah salah satu yang termasuk juga kayak uh, anti gitu makan gorengan karena dia beliau <gurlalu> dia beliau itu juga nggak pernah goreng-goreng bahkan kalau misalnya di rumahnya dia itu melarang untuk menggoreng karena itu dianggap berbahaya Uh, dianggap berba satu berbahaya kalau kita goreng setiap hari karena minyaknya nanti ke atas terus nanti bisa menyebabkan kebakaran jadi mikirnya kayak gitu jadi aku kayak yang aku aku kayaknya nggak pernah deh mikirin kayak gitu kalau aku di Indonesia kayak goreng tiap hari deh nggak ada kita mikirin oh nanti minyaknya lengket-lengket terus kebakaran gitu kayak nggak pernah deh nah di sini tuh karena mertua saking segitunya Aku misalnya misalnya dia tahu waktu aku goreng-goreng gitu terus dia kamu hati-hati loh kalau misalnya goreng-goreng kayak gitu karena nanti bisa menyebabkan kebakaran kamu harus selalu periksa kamu harus selalu bersihkan pokoknya uh banyak deh ininya uh, apa namanya we jangan we jangannya tapi ke anaknya ya bukan ke aku. habis itu terus e, kalau misalnya di rumahnya itu nggak boleh goreng karena juga nanti baunya itu dari menggoreng itu nggak hilang gitu. padahal dia juga tinggal di rumah sih sebenarnya. cuman menurut dia itu bau baunya itu akan lengket di korden, akan lengket di kasur, akan lengket di barang-barang atau e, apa namanya kain-kain yang ada di rumah gitu loh. nggak bisa hilang baunya gak pernah kan ya kita mikir kayak gitu kayaknya di rumahku juga santai-santai aja tuh lengket di kasur kayak di lengket di mana ya udah sih emang gak apa-apa ya gitu aja emang begitu gitu cuman di sini tuh kayak bahkan di rumahnya dia yang di summer house gitu kita bener-bener dilarang untuk goreng jadi kalau misalnya mau goreng itu kita harus keluar pakai kompor portable dan disitulah kita baru boleh goreng-goreng gitu begitulah mereka itu untuk kayak menjaga kesehatan, menjaga untuk memakan makanan yang sehat selain dengan juga berolahraga. Ada juga uh, penelitian undersoking atau survei di mana ditanyakan uh, ditanyakan sebuah pertanyaan, how do health atau artinya gimana kamu menikmati uh, hari Jumatmu atau Gimana caranya kamu berkoziria gitu Di hari Jumat Dan jawaban yang paling Tertinggi, tiga tertinggi Yang ada di Swedia Nomor satu adalah dengan chips Dua adalah dengan goodies atau permen Dan ketiga itu adalah dengan popcorn Jadi mereka adalah Menikmati hari Jumatnya mereka dengan makanan snack-snack yang tiga favorit ini jadi goodies atau permen ini juga adalah salah satu favorit juga di swedia jadi kalau kamu ke swedia itu banyak banget orang yang jual, bukan orang sih banyak banget di supermarket, di toko-toko itu jualan permen yang sampai gunung-gunungan gitu karena di disini permen itu bukan cuman buat anak kecil aja tapi juga buat orang dewasa mereka suka banget makan permen dan mereka menikmati permen ini hanya di hari Jumat atau di weekend jadi ada juga untuk anak-anak itu ada istilah yang namanya lerdak goodies atau Uh, hari uh, atau permen di hari Sabtu. Jadi mereka hanya diizinkan untuk makan permen hanya satu kali dalam seminggu yaitu di hari Sabtu. Jadi ini yang diterapkan juga di beberapa keluarga yang di Swedia. Nah salah satunya adalah iparku itu anaknya diterapkan juga seperti ini dan mereka itu benar-benar luar biasa ya. Jadi sampai mereka itu pagi pagi hari Sabtu pagi itu mereka udah langsung nagih mana permennya jadi mereka akan dijatah permen itu satu mangkok gitu dan mereka karena dibolehkan cuma satu kali dalam seminggu mereka langsung makan dong semuanya habis gitu Wow gitu mendingan nggak usah dilarang jadi menurut kalian gimana mendingan dilarang atau nggak usah dilarang kalau misalnya makan permen kadang kan kalau misalnya kita diboleh-bolehin aja ya udah kita malah bosen gitu aku aja nggak tertarik gitu makan permen dan aku enggak inget sih waktu masih kecil aku dilarang apa enggak ya? Kayaknya sih enggak. Dan gigiku juga enggak enggak enggak jadi hitam juga sih. Jadi kayaknya juga tergantung sih anak-anaknya gimana mereka menanggapinya. Kadang yang dikasih dibiarin aja juga malah mereka enggak mau. Yang cuma dijatah seminggu sekali justru malah jadi makannya banyak banget. Justru malah kayak makanan sat, permen satu minggu itu bisa dihabiskan dalam satu waktu gitu. Nah, menurut kalian gimana? Coba buat anak kalian piye Mendingan dikasih satu kali seminggu Atau dibiarin aja Kadang dibiarin temenku tuh anak-anaknya giginya ompong, item semuanya nah jadi gitu, jadi kadang-kadang kalau di hari Jumat buat yang anak-anak muda itu mereka kadang pergi ke bar-bar untuk pergi ngebir gitu, ada istilah yang namanya barunda barunda itu adalah pergi dari satu bar ke bar yang lain menikmati uh, weekend gitu. tapi kalau barunda itu menurut Suamiku itu bukan termasuk Dengan free dog mist, Karena free dog ini lebih ke Berada inside Berada di dalam rumah Di dalam rumah terus menikmati Santai-santai doing nothing Pokoknya nyantai gitu Cozy-cozyan aja gitu Jadi itulah yang dinamakan dengan uh, Free dog mist. Jadi kalau misalnya barunda Kalau kalian pergi nongkrong-nongkrong ke bar Satu bar ke bar yang lain Itu pulang-pulang kembung, itu bukan dinamakan dengan free miss nah, gimana dengan free miss kalian di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain coba kasih tahu deh sama aku, gimana kalian menikmati free miss kalian di negara atau di tempat di daerah kalian tinggal sekarang ini, jangan lupa klik tombol like jangan lupa juga klik share kalau kalian mau bagikan video ini dan menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya tentang berita-berita tentang Swedia atau kebiasaan orang Swedia sampai jumpa hei